Baik, sebelum kita ramalan ya di sini saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu rasa cocok dengan ramalan ini silakan terus di channel ini dan jika kamu merasa kurang cocok silakan cara yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karier, hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Capricorn di bulan Februari tahun 2021. Tunggu waktu. Kita langsung saya mengambil kartu kesehatan seorang kafir di bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang kafir di bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang capricorn di bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang kafir kon di bulan Februari tahun 2021. Jika kaku per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil satu support energi yang dapatkan oleh seorang Capricorn di bulan Februari tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan seorang Capricorn. Selanjutnya, support energi kepada keuangan seorang Capricorn. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan seorang Capricorn. Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Februari tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Capricorn di bulan Februari tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan sobat Capricorn di bulan Februari tahun 2021 adalah 8 of sword ataupun 8 pedang. Secara umum, ekosol itu diartikan tidak disarankan sibuk dengan yang lain yang berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini tidak disarankan untuk menambah beban pikiran sendiri. Dan di sini menggambarkan kepada kesehatan seorang karyawati di bulan Februari tahun 2021 tidak disarankan untuk melakukan aktivitas lain, tidak disarankan untuk menambah beban pikiran lain, tidak disarankan untuk menambah pekerjaan yang lain yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatannya dan di sini juga dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas dan kegiatan lain di sini adalah mendapatkan beban pikiran yang dimana di sini seorang Capricorn akan mendapatkan kesehatan yang menurun. Namun di sini di satu sisi seseorang-orang terdekat Capricorn akan selalu mendukung seorang Capricorn agar bangkit dan move on serta mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cups. Secara umumnya Queen of Cups itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah tentang pikirannya, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Capricorn menurun di bulan Februari tahun 2021, dimana di sini mendapatkan beban pikiran, dikarenakan seorang Capricorn menambah sebuah kegiatan dan pekerjaan yang berdampak negatif kepada kesehatan, namun di sini seorang pasangan akan selalu mendukung seorang Capricorn, agar bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, "The hangout Majalengka" dalam man, itu diartikan pasrah tetap yakin, yakin karena kuat, yakin karena keadaan, yakin karena mampu. Dan jika kartu the man, kita gabungkan dengan kesehatan seorang Capricorn, di sini menggambarkan sosok seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang kuat dan tangguh, yang dimana di sini seorang Capricorn pasrah, namun ia yakin ia mampu menghadapi setiap cobaan di dalam kategori kesehatan yang dimana di sini didukung oleh seorang pasangan kartu ikon sendiri dan untuk kartu keuangannya adalah ten of pentacle ataupun 10 koin secara umum ten of pentacle itu diartikan ketekunan akan dirasakan dimana mana di sini mendapatkan peningkatan rezeki dan mendapatkan peningkatan keuangan di bulan februari tahun 2021 dengan suatu usaha yang sangat tinggi ataupun usaha yang maksimal. Jadi di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Capricorn di bulan Februari tahun 2021, keuangannya di sini menggambarkan akan mengalami peningkatan yang dimana di sini mendekati hasil yang sempurna dan di sini seorang Capricorn mampu berbagi kepada semua orang termasuk keluarga tercintanya yang dimana di sini hasil keuangan yang meningkat akan Capricorn rasakan beserta keluarganya. Dan disini juga digambarkan bahwasannya keuangan yang Capricorn dapatkan di bulan Februari tahun 2021 tidak lain dan tidak bukan adalah hasil keenergaan dan kerja keras serta kedisiplinan seorang Capricorn di dalam bekerja yang berdampak positif kepada keuangan. Dan untuk support energinya adalah Kenaik Opsor Secara umumnya kenaik Opsor itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn meningkat di bulan Februari tahun 2021 di mana di sini seorang Capricorn dapat berbagi ke orang-orang terdekat orang tercintanya terutama keluarga dan di mana di sini keuangan tersebut dihasilkan atas kinerja keras dan kedisiplinan seorang Capricorn di dalam menjalani pekerjaan dan di sini seorang rekan sahabat selalu mendukung Capricorn dan seorang pasangan serta keluarga akan mendukung seorang Capricorn untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Februari tahun 2021 dan jika kartu doyan engagement kita gabungkan dengan keuangan seorang Capricorn disini menggambarkan sosok seorang Capricorn yang dimana sini digambarkan bahwasannya sosok yang disiplin, yang tangguh, dan pekerja keras akan menimbulkan keuangan yang sangat meningkat dan berdampak positif kepada karir, kehidupan seorang Capricorn yang didukung oleh seorang pasangan, keluarga, serta orang terdekatnya. Dan untuk kartukan pekerjaannya adalah 2 of One ataupun dua tongkat. Secara umum 2 of 1 ini diartikan bersifat memilih satu dipilih dan satu ditinggalkan. Dan di sini juga bisa dikategorikan bahwasanya seorang Capricorn mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana di sini berdampak positif kepada keuangan, kehidupan serta finansial. Dan di sini juga bisa dikategorikan bahwasanya seorang Capricorn akan membuka usaha yang dimana di sini adalah bentuk usaha sampingan, usaha tambahan yang berdampak negatif kepada kesehatan dan mendapatkan beban pikiran di dalam kategori kesehatan seorang Capricorn. Dan di sini seorang Capricorn berkat usaha yang ia buka akan mendapatkan peningkatan keuangan di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini menggambarkan juga kepada karir pekerjaan seorang Capricorn. Karirnya mengalami peningkatan yang dimana di sini ada tiga prediksi. Yang pertama, seorang Capricorn akan memilih satu pekerjaan yang sangat besar nilainya dan berdampak positif kepada keuangan namun berdampak negatif kepada kesehatan. Dan diprediksi yang kedua, seorang Capricorn akan membuka suatu usaha yang dimana di sini usaha tersebut dalam bentuk untuk meningkatkan kehidupan serta finansial seorang Capricorn di bulan Februari tahun 2021. Dan diprediksi yang ketiga, seorang Capricorn akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana hasilnya akan tampak positif kepada keuangan kehidupan Capricorn sendiri. Yang untuk support energinya adalah Kenaik of Cap. Secara umum, Kenaik Of itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun yang sudah matang pikirannya serta yang sudah dewasa. Dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Capricorn di bulan Februari tahun 2021 mengalami peningkatan, yang dimana di sini hasilnya akan berdampak positif kepada keuangan dan terdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini seorang Capricorn didukungkan oleh seorang sahabat, kerabat, orang tua, keluarga serta pasangan Capricorn sendiri agar lebih giat dan fokus lagi di dalam pekerjaan. dan jika kartu dalam game kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Capricorn di sini menggambarkan sosok seorang Capricorn merupakan seseorang yang tangguh disiplin dan bertanggung jawab di dalam pekerjaan yang dimana hasilnya di sini akan membuat meningkat serta kehidupannya meningkat di bulan Februari tahun 2021 yang didukung oleh seorang sahabat partner rekan keluarga serta pasangan Capricorn sendiri dan untuk hubungan asmaranya adalah 10 of cup ataupun 10 piala secara umum 10 of cup itu diartikan kita bisa membangun keluarga yang bahagia kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hubungan asmara dan disini untuk hubungan asmara seorang Capricorn menggambarkan seorang Capricorn akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan di bulan Februari tahun 2021 yang dimana sini digambarkan kepada seorang Capricorn yang sedang single, ia akan mendapatkan pujaan hati dan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius ataupun ke jenjang pernikahan. Dan kepada seorang Capricorn yang sudah berpasangan, ia akan mendapatkan kebahagiaan. Di dalam kategori hubungan asmara yang dimana sini digambarkan, seorang Capricorn akan mendapatkan keturunan di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk kakusukun energinya adalah... King of Pentacle. Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Februari tahun 2021 mendapatkan keharmonisan kebahagiaan, yang dimana di sini seorang Capricorn akan selalu didukung oleh orang tua Capricorn, orang tua pasangan Capricorn, serta keluarga Capricorn dan keluarga pasangan Capricorn sendiri. Dan jika kartu yang rangkaian kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Capricorn, di sini menggambarkan sosok seorang Capricorn. Sosok seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang disiplin, sama-sama menjaga perasaan, sama-sama menjaga perhatian, yang dimana di sini akan tercipta suatu kebahagiaan keharmonisan dalam kategori hubungan asmara, yang dimana di sini akan didukung penuh oleh seorang orang tua dan keluarga Capricorn, dan pasangan Capricorn sendiri, dan di sini seorang Capricorn pasah, namun ia yakin seorang Capricorn akan mampu mendapatkan keturunan di bulan Februari tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan seorang Capricorn di bulan Februari tahun 2021 itu berada di angka 8, 80, 20, 20 29, dan 97 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Capricorn di bulan Februari tahun 2021, semoga bermanfaat